Sama di sekolah Dimana kita selalu Bercanda tertawa bahagia Hari-hari indah telah Kita lalui kemarin Tak mungkin itu terulang Tapi pastikan selalu terbayang Ingatlah sahabat kita pernah bersama Ini saatnya kita mewarnai dunia Ingatlah sahabat kita pernah bersama Jalani senyum Pastikan selalu terbayang Ingatlah sahabat kita pernah bersama Ini saatnya kita mewarnai dunia Ingatlah sahabat kita pernah bersama Menjalani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 Ingatlah sahabat kita pernah bersama Ini saatnya kita mewarnai dunia Ingatlah sahabat kita pernah bersama Jalani semua penuh tawajita bahagia Pastikan selalu terbayang Ingatlah sahabat kita pernah bersama Ini saatnya kita mewarnai